Halo Tribuners, kembali bersama saya Ari Tondang, Tribuners pada hari Rabu 10 Mei 2000 23 Tribuners, saat ini saya berada di Polda Jambi, di mana sesaat lagi kita akan menyaksikan press release pengungkapan kasus 200 kilo lebih sabu cair atau ini diduga menjadi bahan dasar pembuatan sabu-sabu Tribuners sudah ada barang bukti dihadirkan kita lihat ini sabu cair ini ada pada 5 drum atau 5 jerigen besar ukuran besar teribunus dan informasinya ini merupakan bahan dasar pembuatan sabu-sabu dimana bisa diperkirakan ini bisa menjadi mencapai uh, ribuan uh, ton ya. mencapai ton jika diolah menjadi sabu-sabu dan ini juga bekerja sama dengan di narkoba waris krimpori juga yang hadir langsung hari ini ke Jambi untuk melakukan press release tribunasi dan kita lihat Informasi awalnya Tribunas, uh, pelaku merupakan warga dari luar negeri atau warga negara asing dari wilayah timur Tribunas. Dan ini kita akan menyaksikan saat lagi, yang dimana presbis ini akan dibawakan langsung Kapolda Jambi, kemudian juga ditipet, ditipet narkoba. Gubernur Jambi dan pihak lainnya terbenas. informasinya ini merupakan sabu-sabu cair atau di, juga disebut juga di bahan dasar pembuatan sabu-sabu Tribunnews. Ada lima drum atau lima jerigen besar yang dimana informasinya mencapai 200 kg lebih. Ini merupakan hasil pengungkapan dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi dan bekerjasama dengan ditipit Narkoba Bareskrim Polri Tribunnews. Kita akan mendengarkan langsung saat lagi bagaimana kronologis pengungkapannya, kemudian juga tersangka serta proses daripada penangkapan pengungkapan jaringan internasional ini, Tribuners. Hei! Ini kan gitu. Ini apa? Terima kasih. sudah nonton Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.